Baiklah, para sahabat. selalu manapun Kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini? Pemimpin akan memberikan kabar terbaru seputar idola kita malam hari ini. Ke kabar pertama, kita awali dengan momen spesial, kebersamaan, bunda Lesti, dan Atta Halilintar dengan Kak Loli juga, ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ada kejutan, bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita, yang tentunya kejutan bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Amskorsi Kita lihat juga nih banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan dari para sahabat Salah satunya dari akun Sri Lestari 1018 Bismillah guys, jangan lengah Pernikahan kis udah kesalip lagi nih Masa rumah kalah sama tamu iu Ford dan like lagi pucukin Semangat, Bismillah, Leslar menang Amin, go, go, go tuh Masya Allah banget yang sudah diingetin Karena Untuk Nominasi di pernikahan terkis Pasangan Leslar Kesalip lagi bersahabat ya, Yuk, sama-sama kita fokuskan dulu nih Untuk kita semua dukung Caranya harus kita Voting Di ajang Kiss World 2022 Dalam nominasi pernikahan terkis Rizky Bilar dan Leslie kejora, mudah-mudahan bisa bertahan di nomor satu dan bisa memenangkan dan membawa pialang penghargaan. Pastinya, amin. Info ini juga kita dapatkan dari Sabado. Tengan sekalian, selar kita lihat juga sebuah kalimat caption info yang dituliskan: "You focus, focus, focus." Vote kiss dengan like di Instagram Indosiar dan voting Via video 15 menit Sekali dan premium 15 menit Sekali bisa 5 kali vote Tentu Itulah yang Kita inginkan persahabat ya Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Mendukung yang terbaik Buat Leslie dan Bilar Berikutnya juga persahabat ya Kita lihat juga di postingan terbaru Papa Bilar yang diliput kembali oleh akun Leslarus Korsik kembali nih mengunggah sebuah postingan Papa Bilar yang sudah berada di rumah ya. Tentu kita lihat langsung aja main games, main PS bareng tim dan Papa Bilar ini merasa bahagia banget karena sudah mengalahkan KU yang Mungsi dengan skor yang telak persahabat ya 16-1 nih skornya. Wow, masya Allah banget. Papa Bilar sampai bahagia ya saat mengalahkan KU yang mengungsi dengan skor telak 16-1 Wow, Masya Allah banget ya Papa Bilar, hebat banget Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Ya, ini dari akun Instagram Ashifa2210 mengatakan Kamu takut kalau ngalahin bosnya, Senyum lewat ketawa ya, Masya Allah kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Jingga 88 underscore mengatakan Hmm, kalau menang, sombongnya kambuh, tuh, tapi kalau kalah pundung, katanya tuh <laughs> Emang cute banget ya, Papa Pilar, masya Allah Kita selalu support yang terbaik mudah-mudahan Ilham kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dimudahkan segala urusannya, amin dan untuk berikutnya bersama ya kita mampir ke fashionnya Abang L Perhatikan baju-baju Abang L Ini luar biasa banget ya Kita lihat aja Baju Abang L yang pertama Yang warna putih bersahabat ya Merek Burberry Ini dibalang seharga Rp rupiah. Wow fantastis banget ya Dan kita lihat juga nih Ada baju Baby L Merek Versace ya bercorak bunga warna kuning ini dipan seharga 4 juta rupiah. ini fantastis banget satu baju ini harganya 4 juta300 dan kita lihat juga untuk baju berikutnya bersahabat ya tuh baju kaos juga nih dan ada topiknya juga ini dibanderol seharga 5 ta 480 rupiah. Wow, Masya Allah banget ya Fashionnya atau outfitnya BBL ini memang berkelas Mudah-mudahan lancar, berkah Baraka rezekinya, kita selalu Mendoakan yang terbaik Mudah-mudahan ini kita selalu diberikan Kesuksesan, amin Untuk selanjutnya juga bersahabatnya vitamin bahagia Kita dapatkan juga langsung Dari Papa Bilar yang baru saja mengunggah Sebuah postingan foto cute Bareng BBL Dan kita salvo dengan kalimat yang diposting oleh Papa Bilar, kalian tim siapa? Abang El Gua. Wow, Gua aja disemakin sejak dini. Kata Papa Bilar, "Ya, Masya Allah." <troonas> Pastinya, Balkekoro memilih Abang El dong. Masih kecil aja, tentunya membanggakan Masya Allah, dan mudah-mudahan selalu menjadi anak yang cerdas dan anak yang soleh. Amin. Kita masih menunggu kejutan berikutnya. Jangan kemana-mana setelah itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dari informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bapak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.